Semakin jauh, semakin aku terusah. mencari hatimu yang tak pernah pasti ku coba dia semakin jauh semakin menggelap hari semakin membisu Sampai kapal bukan manusia Welcome Semakin menggelar hari, semakin menggusung langit, semakin menggelar.